saya sangat bahagia dan saya sangat senang apabila kawan-kawan saya ya Ada Fikri, Bang Re, ND, TK dan juga Cak Lonjong ini bersama-sama ke Malaysia guys Dan mohon maaf buat teman-teman semua yang bertanya kepada saya Kenapa Cak tak ikut sekali ya kan Nah di sini saya mempunyai alasan guys Dimana anak-anak saya itu masih kecil dan saya hidup berdua dengan istri saya jadi kalau saya tinggal otomatis Ya kan istri saya akan ngurus Sendirian seperti itu guys Sedangkan ibu saya kan udah gak ada Gitu dan istilahnya Ibu mertua juga sudah usia emas Jadi tidak mungkin lah Untuk istilahnya kita pasrahkan Ataupun istilahnya uh, Membantu sedikit-sedikit Sebab apa anak saya tuh aktif sangat lah Macam tuh jadi buat kawan-kawan Semua mohon maaf terlebih dahulu ya Saya ucapkan nah nanti Insya Allah kita sudah ada rencana untuk kesana juga dengan keluarga sekalian ya. doakan semoga diberikan kemudahan dan tunggu anak saya besar sih macam cerita oke okay, nah di sini guys ada sebuah video yaitu dari channel barunya bang Re ya guys namanya Reek ya Reek Raiek nah seperti itu Nah di sini judulnya adalah Kultur shock. Andy TK dan Fikri welcome to Malaysia. Jadi mereka merasakan Kultur shock ya eh, di sana. Saya nggak ngerti juga. Jadi langsung saja saya sudah penasaran guys. Nanti kita akan reaction video-video yang lainnya juga mungkin daripada bang Andy, mungkin juga daripada bang Fikri seperti itu. Cak Lonjong juga mungkin ya. Jom kita tengok bersama. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. guys ya tepatnya di section 7 ini di tempat rumahnya Abang Akil. So, oke, okay. nyampe duluan. Jadi pagi ini kita akan pergi ke KLIA lagi untuk menjemput Fikri dengan NDTK guys ya. Oke, okay. berarti Bang Re ini sampai duluan ya guys. Sesuai daripada kemarin Bang Akhil itu live stream ya kan. Nah Bang Re udah dijemput duluan. Saya kira itu mereka bareng-bareng semua ternyata enggak gitu kan. Jadi satu orang satu orang seperti itu. Dan di sini ada Fikri dan NDTK yang dijemput ya. Nanti kita akan bersama. Oke, okay. Bang Azrin orang Malaysia sini yang membawa kita ke. Abang Azrin yang kemarin sama Fikri ya. Bang Akil bilang terbagas kita mendapatkan layanan yang cukup bagus ya. Betul betul. Bang Akil bahkan e, ibu Abang Akil tadi udah WhatsApp Bang Re dan wow ternyata luar biasa guys ya sambutannya ya. Masya Allah. Kita bukan siapa siapa ya tapi di sini disambut dengan baik bagus oleh Abang Akil sanggup datang ke KLIA untuk menjemput aku malam tadi guys terbaik 12 memang 12 malam gitu ya. Kan? Allah jam 12 lagi nya tadi ibu abang Akil langsung waset assalamualaikum uh, nih ibu gitu kan macam uh, mana di situ oke okay. sebab sekarang ini guys abang Akil sudah pergi kerja ya? ah, oke okay. ada meeting katanya Gak tau ada acara di tempat kerjanya Dia pergi tadi dan di sini aku sendirian So, dipercayakan penuh gitu guys ya Padahal Masya Allah kan? Ya, untuk Abang Hakil ini kita kenal sudah lama sih Tapi Betul. beliau ini baru dua kali Tapi gila kan uh, Rumahnya ini sepenuhnya di pasrahkan Ataupun uh, dibawakan kunci ya diamanahkan gitu diamanah masya Allah ayo guys jadi wow beliau apa nggak takut ya gitu ya dan ini yang kan, <laughs> ya. saudara-saudara kita yang berada di Malaysia nih terlampau yeah. kayak gini ya sampai diamanahkan rumah segede ini guys serius gede banget rumahnya ini ya yeah, ya yeah, betul tiga tingkat guys ya nini tuh di area ICT sini ya Gila, kan Tak tahu nak cakap apa-apa, tak tahu nak kata apa guys. Jadi terbaik, memang terbaik, memang terbaik, ya kan? Bang Akil ya Allah, masya Allah. Guys. Tak apa, kita akan langsung pergi ke KLIA2 guys. Let's go. Alright. Oke. Okay. Suasaranya enak ya guys. Assalamualaikum ya? Waalaikumsalam. brother. Waalaikumsalam. Apa kabar, menyenangkan <mikir> oh, bener. asli. Oke kita bersama Bang Azrin ya, kita siap. guys. Oh ya, <tuk> Bang Azrin ini kok selalu menyusahkan bang ya. ya kita santai. Ya, <tuk> oke okay, guys kita akan menuju ke kela 2 bersama Abang Azrin kita. Let's go. Oke. Masya Allah suasananya enak banget guys. Oke. Okay. Ini beli minum ya. Asli menyenangkan ya. Guys, Kalian bisa di sana itu. Sampai di KLA ya, kita akan grebek uh, si Andy guys. Oke. Pikray. Oke. Dan ya kita bersama bang Asrin. Bang Asrin nunggu di mobil aja ya, di kereta. Jadi nggak usah turun lah ya. Uh -huh. Aku takutnya nanti dia nggak tahu jalan ke sini guys. Oke, okay. jadi sama-sama kita akan. Oh, ini ramai juga. nih ramai, wow. mantap, asli mantap. This is KLIA2, bro. Lama hidangan kesini, kan? Gila, mantap, semakin bersih, guys! Ya, aku oh, ada beli kasut, aku harus beli baju nih, guys. Aku gak pakai baju, eh, gak bawa baju. <laughs> gak <mana>? pakai baju. <laughs> okay. Oke, lanjut kita pergi ke... Sana guys, ciao. Oh itu, itu Andy sama Fikri nih guys. Kelihatannya begitu ya. Dari tampang-tampangnya ini ya Allah. Boikot. ke, <guluh> <guluh> Wow, keren. kalian lihat dia Wow. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Ini pertama kali juga uh, Bang Rey ketemu dengan NDTK guys ya. SIM card sudah. Sudah. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Silonjo Belum. Belum. Oke, okay, berarti Cak Cak lonjong belum ini. Oke, okay, Cak lonjong belum guys, sampai ya. Kita udah nyampe Alright. ya. All ada Indri di sini, guys. Ada Fikri. itu uh, yang jemput. Ya, iya oh, ya. dong. Oh, itu siapa? Oh, azik. <laughs> ya, ada Azik. Iya, ada Azik. Akhirnya berangkat pagi tadi. Oke. Okay. Tadi di rumah ini di Haji Akhir. Oh, oke. Okay. Azrin tadi uh, jemput aku dulu, terus oh. bawa ke sini. Hmm. Mana? Dia bunyalain dulu ini, tuh, entiket tuh, mau ngaflok ya. Gua yang... asik <laughs> gila nggak kan waca? Udah nggak mau buat video ya? Udah tak nak ke? Tak na asik Aku kesini bukan untuk konten. <laughs> aku bukan untuk konten. Aku oh. Jaga ya, liburan. Liburan. Buaya oh, deh ya. Coba kan pekerjaan. <laughs> <laughs> bagus, tidur, bagus, bagus. Ya. Tidur, tidur mana nih? Nah, jadi karena fikri udah buat dulu ya guys ya. Jadi kalau buat hidup. lagi tuh kayak gimana <tuk> gitu loh guys ya kan. Gila. <tuk> gila. Tapi tetap <tuk> tetap berbeda Kedua, sih. Bang Adi, jam Adi bisa satu sempat. Bang Adi ke sini. Aku sini. Terus tapi jam 1 kan, setengah jam lagi berarti Maksudnya ke sini untuk Ketemu kita ketemu. Oke. Okay. Oke, okay. kalau gitu kita sebab kita enggak parkir tadi. Jadi kita meeting oh. di lobi, terus nanti kita ketemuan di dalam gitu, dulu. Bisa kayak gitu kan ya? Bisa. Bang oh, Adi. Ya? Uh, kan udah parkir, kecuali ah. tadi parkir lu bawa mobilnya siapa? oh, Mobil gua lah, baru beli gua oh sik. bang, bang Anu, bang. bang Yinan, bang Anu <laughs> bang Reh, bang, bang Reh re, <laughs> <laughs> ini bang, ini bang seriusan? seriusan? iya, baju ini, dicucian parah malam tadi kan, ini terlihat aku cuci dicuci lah bang Anu, okay, pagi udah serem ya, harus pakai ini masyarakat pokoknya enggak perjalanan pertama kita ke bandel aja yaa, ke bandel aja, En gimana perasaan kau, En? <tuk> huh? mantap, ya? gila gak ada kata-kata gak ada kata-kata, paling shock aja <guys>. uh, <tuk> gitu kan akhirnya kita menjejakkan kaki di sini, guys untuk kita keren banget, asli pusing Semenanjung, ya nantikan, stay tune ada yang di Ini bakalan sebulan gak sih mereka? Ada lonjong juga guys So, let's go kita langsung ke mobil ya Drama, drama, drama, drama. Dramanya jadi gak? Gak, gak jadi Salonjong, Salonjong Dramanya <tentuh> gak jadi guys Oke, okay, salah Oke okay. Dramanya gak jadi guys, kacau Kacau balau Kendi masih lihat-lihat lihat. Kirain kartu lagi Enggak kartu tadi, ada 3 biji aja di sini. Ada mm -hmm. Maxis, Cellcom, U-Mobile Kayaknya ini kayak Excel ya Mana? Enggak sama jaringan yang gue pakai Excel kok Anang Masih Excel ke Cellcom? Iya nah, Iya, kolaborasi gitu Apa oh, satu ini? Benar-benar Cellcom benar. ya? Axis gitu gitu ya eh. hmm. Ada, oke okay. Mantap guys mantap TKI <laughs> TKI Pak Kardus Pak Kardus Ya, pikir ini bawa oleh-oleh untuk teman-teman di sana ya, Masya Allah Oke, suasananya ternyata kayak gini ya, ini bandaranya ini ya Ini kita hari-hari selama ini, di dalam sana Pak Banyak, okay. mas. Apa? cemilan, cemilan, ya cemilan, cemilan Dan jangan lihat kanan ya <laughs> <laughs> Andy ini Masya Allah ya, kalau cemilan-cemilan kayaknya doyan banget asli Andy TK ini besar kayak Ustadz Samsul debat nih gila kenapa dipotong kemarin kecil? sengaja <laughs> <laughs> <laughs> itu, Cengaja itu. Cengaja. menjatuhkan martabat lo, Andy sengaja oke okay.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 boleh di YouTube ada maksud jatra saja enggak. Iya kan aku tadi malam udah bilang aku mau daftar kan, tapi enggak bisa udah. Berarti udah. Oke. Okay. Dan di situ juga enggak ditanya. Oke, kita sama Abang Hasril di Tabas. Kan. Nah, kalau di sini tuh enak ya. Kamu enggak usah dijemput aja itu transportasi gampang. Oh. Ah. Maksudnya gimana? Ya ke mana tujuan kita? Enggak gitu bisa susah. Jadi, jadi keluar itu udah banyak Grab mungkin guys, taksi dan lain sebagainya ya. Sana taksi sama Grab lebih mahal mana ya guys ya? Kalau di sini pasti lebih mahal taksi sih. Kalau Grab lebih murah. Oke. Okay. Wow, suasana bandara airport ya. Dan ini. Aduh, ya Allah Jadi rindu ya buat jalan-jalan jauh guys asli you, <laughs> Jumpa, lagi, ya. Jumpa lagi Jumpa lagi Jumpa lagi <laughs> Ini pertama kali mereka ketemu ya, Bang Andy dengan Bang Azrin Oke okay. Sudah, sini, sini, sini Lipat nggak bang, nggak usah? Boleh Kalau oh, sini, gak sini Aku lipatin dulu Hah? Apa gak bisa? Nggak lipat ke, tak Oke. Okay. Mantap gimana ya perasaannya ya? Boleh. Waduh. Eh, dari sini, eh. Dari sini, eh. Mantap. Eh ya, mereka cuman bawa satu koper gitu ya, guys ya. Dan kecil juga kopernya ya keren kalau cowok sih kayaknya gitu ya kalau kita sama cewek atau sama keluarga oh, itu pasti agak-agak ini oh, banyak, banyak banget bawaan oh, nanti apalagi sama anak, aduh ini di depannya Masya Allah tamu kehormatan di depannya kehormatan. Ya, tamu kehormatan ya. tamu kehormatan pertama kali ah, ke Malaysia guys. deh mantap guys gak sia, -sia bang, kita tunggu bang ya nah. Dapat dua iya. sekali ini. Andy dah, first time, misalnya. bisaan ya first time, eh, yeah, first time mama enggak Bang Mahadir jalan di mana ya? asli eh, uh, di Petronas atau gimana gitu lah nah, kita mau kemana dulu sih? ke Bang dulu atau? enggak, Bang, gini Bang, Bang Mahathir ini datang sini nih. jadi apa kata kita tunggu di Petronas hmm, Bang Mahadir. datang sini? oh, dikata datang sini datang sini ya, dia mau menunggu sini oh. ngapain? Mau ketemu kita? Ya kita rumah saja. kamu ke KL nih? Langsung ke KL sih Oke. Gak ada ada duduk Kita udah berangkat Ah, esok aja mau ketemu bang. Esok-esok. Di Kita janjian di KL saja. Di luar aja, jangan di KL, Di KL. Jadi okay, dari, dari bandara dari airport ke ekkl oh, mungkinlah kak, kak agak dekat ya. Endi mau lihat mau keramli lagi kan banyak kerja ini. <laughs> banyak, banyak kerja. Kan? Berarti spesial tuh Endi tegal. Tuh Endi tegal. Oze. Tadi baru ngomong pas orang bugis. Rasanya jauh orang bugis kan. Yeah, kita nah? bercerita pasal sejarah ah, bugis so ya bang, ya. Hmm. Kak Ipan gua pun orang bugis. Oke. Mama tuh berjaga full bugis. Wow. Yuk ngapain? Halo, Bang. Oke, kameranya nggak bawa jadinya. Agrege, Pak. Greban kali. Ribet. Ribet kan? Asli ribet. Halo guys, kita udah sampai dan sekarang uh, sudah ada di mobil atau di keretanya Bang Ajrin. Kita kembali Bang lagi Azrin, dengan Bang okay. Ajrin. Ini mobilnya baru kayaknya, Pak. Apa di-chat baru bagaimana ini, Bang Ajrin? <gaduh> mobilnya? pintu pintu emang lo udah bawa lo. eh itu entar lagi <tid> beda lagi, <tid> lagi. lagi. Oh, beda lagi. Oh, beda lagi. Beda. Mimpi ini. Oh, oh dalam mimpi. Okay. <tid> Mantap, cuma akhirnya kembali. En bangkit belen. Menghirup napas. Apa menghirup udara di <tid> Malaysia, guys? Okay. Sabu, sabu, sabu. Ya. Buka-buka sabu. ya. masa sih kan? Uh, kalau di sini di Jeddah banyak. Iya, betul. tapi yang di nenek lo sekolah. Halo, Bang. Bang, di mana bang? Oh, kita udah keluar nih bang. Baru keluar nih. Kita janjian di luar aja gimana bang? Oke. Okay. Halo? Halo? Udah di bookingin gua Halo, aku cuma ini udah keluar nih bang. Baru keluar nih. Bang Azrin tadi nungguinnya bukan di parkiran, di hmm. di depan way out keluar. jadi. Kita langsung keluar, janjian hmm. di luar. Gimana, Bang? Station minyak, oh, oke. Okay, di di KL minyak, oke. Oh, Petronas oke, okay. oke. Siapa? Oke, okay, siap Oke, oke. Siapa? Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. lama oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, lama, ya? lama, ya? lama, lama Oke, oh, Uh, ada iya ada terus yeah, ya, uh, yeah. oh tidak dia kalau yang gini kan itu dia sekali sekali aja lewat. Hmm. Hmm. ini kayak, oh, kayak uh. udah kayak angkot gitu. <gayang> oke angkot. <tuk> <tuk> <kayak tuk> angkot apa? yang <tuk> keluar kayak gitu, gitu, gitu, gitu. kayak mobil-mobil seperti itu. <tuk> oke okay, guys sudah selesai videonya dan itulah tadi kebahagiaan mereka. tapi ketika TK gimana end gimana end. wow jadi kayak <tuk> Kayak shock aja Dia bisa menjejakkan kakinya di Malaysia guys Itu menurut saya Seperti itu Menurut pandangan saya ketika Melihat NDTK seperti itu guys Dan Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali ya Penyambutannya juga Ya kan Dan kita tengok juga Bang Re Penjelasan daripada Bang Re Bahwasannya tadi juga Ya kan Bang Re bercerita bahwasannya dipasrahkan rumah dengan Abang Akil ya Dan Masya Allah gitu kan Sampai Abang Akil jemput jam 12 malam Sekarang Bang Azrin juga Dan memang terbaik Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya kan dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan fitnii wabunya alaakhirah amin amin ya rabbal alamin. Nah buat teman-teman semua yang di Malaysia yang mau berjumpa, ayo berbondong-bondong guys. Kalau bisa buat meet up gitu guys ya itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi teman-teman sekalian, apabila ada meet up di sana bisa ketemu dengan empat youtuber sekalian ya kan, yaitu Bang Re, Fikri, Cak Lonjong dan lain di TK seperti itu. Itu sangat-sangat menyenangkan bisa tanya, tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin sudah direncanakan oleh mereka, tapi karena memang ini sangat-sangat tertutup sekali, ya guys. Jadi, saya juga nggak tahu gitu kalau mereka itu jadi ke Malaysia seperti itu, guys. Ya, seperti itu, ya kan? Surprise, ya! <Garuh> Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Kita doakan bersama Semoga mereka berempat ini Diberikan kebahagiaan Diberikan keselamatan Sampai pulang lagi ke Indonesia Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pamin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh